Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ya kembali lagi di channel alternatif sarapan. Makasih atas kepercayaan bapak dan ibu. Ya sebentar lagi saya mau packing ramuan untuk tujuan ke Jambi. Ya ini ramuannya. Ramuan medis non medis, ini ramonya nah, sudah diracik, ramonya sudah diracik untuk pengiriman ke Candi hari ini. Alhamdulillah sudah di packing, ya tinggal kirim. Ini sudah di packing, tinggal kirim uh, kejuahan ke Candi ke Candi. Ya. Pengiriman ramuan ya, lagi jalan, mau kirim pengiriman ramuan. pengiriman ke Jambi ya. tanggal 3 ya Bang Karang ya? ya tanggal 3 ya 3 jam setengah 5 pukul setengah ya sudah kalau seperti itu kita ya. makan terus protokol kesehatan wabillahi khabar hidayah Assalamualaikum